Ayo kita mengenal karakter Adit Sopo Jarwo Siapakah ini? Ini Denis. Mari kita lihat Kamu benar Siapakah ini? Ini Jarwo Mari kita lihat Kamu benar Siapakah ini? Ini Sopo Mari kita lihat kamu benar Siapakah ini? Ini Adele Mari kita lihat Kamu benar Kamu pintar Siapakah ini? Ini Adit. Mari kita lihat. Ya, ya. Kamu benar, kamu pintar. Ya, ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.